Dari laporan yang dirilis Forbes, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara yang memiliki keindahan alam terbaik di dunia. Pada tahun 2022 lalu, beberapa penilaian yang diambil untuk menentukan negara terindah di dunia dilihat dari kawasan pegunungan hingga kelestarian Terumbu Karang. Indonesia mendapatkan skor 7,77 mengalahkan Selandia Baru dan Kolombia yang juga dikenal dengan keindahan alamnya.